Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama Riri Manis. Apa kabar kalian di sana semua? Dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga lancar selalu. Inilah aktivitasku di pagi hari. Sebelum pasien bangun, harus menyiapkan beberapa uh, tremos: air minum aja, air minum air putihnya. Mungkin ada itu empat, empat apa itu namanya empat remos kecil-kecil tapi nanti nambah lagi, nambah lagi kalau satu hari itu hmm, sampai merebus airnya itu hmm, kadang dua kali, kadang tiga kali harus minum banyak orang itu yang sakit ginjalnya itu ada juga itu teh kayak jamu itu juga ada teh kayak bunga ada dua macam nanti kalau setelah bangun belum siap kadang-kadang nanyain mana tehnya pokoknya setiap pagi bangun itu menyiapkan air terus nyeduh nyeduh itu teh oh iya uh, teman teman semua jangan lupa uh, kalau kerja hati hati dan jaga selalu kesehatan hmm yang belum sarapan jangan lupa sarapan. Kalau saya di sini sarapannya roti sama kopi. Seadanya yang, yang penting hmm, ada buat ganjel perut aja udah. Enggak seperti di rumah sarapannya nasi. Ya udah dulu ya teman-teman semua. Hmm, video kali ini Sampai di sini saja. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung di channel saya. Saya doakan semoga diberi, semoga senantiasa diberi kelancaran rezekinya. Amin. Hmm. jangan bosen-bosen oh, berkunjung di channel diri manis walaupun channel diri manis channelnya seadanya saja yang penting bukan rekayasa itu video saya sendiri oh, oh ya hmm, ya udah dulu ya teman-teman oh, apabila ada kesalahan dari Lily Manis mohon dimaafkan ada kekurangannya ya. Hmm, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.